Halo, guys! Halo, channel Halo, guys! dan guys! ini guys! Halo, guys! di guys! Halo, guys! Halo, guys! Halo, guys! Halo, guys! Halo, guys! Halo, guys! Halo, guys! Halo, guys! Halo, guys! Halo, guys! Halo, guys! Halo, Apa namanya guys! lupa lagi Halo, guys! Halo, guys! Halo, guys! Halo, guys! Halo, guys! Halo, guys! Halo, guys! Halo, Ghost tuh tag-tag yang pernah dicoba gue yang dulu itu kita bakal coba e, langsung aja di, di luar Itu tapi kalinya di Parisukan kali ini. Hmm, ya udah kita langsung aja coba dulu. Ini nih, ey liatin kesini dong. Aku aku keliatan gak mereka? Ya, ya, ya. Dua tangan, dua tangan, dua tangan. Wah, niatnya. Nih nih nih. Mas Mateo masuk oh, ya. oh, kita. Oh, lihat jauh kita malah stop kamera kita. stop ke sih? Enggak. Oh,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 Ini bahasanya bahasa Aku ya, tebak baca I picked a pocket of you in my time kekang dia. Pues. Tu kita Kita ke mana Hmm. jidan dohong, gak bisa pakai itu. Ayo aku, sama satu tangan. Hmm. Eh bisa, lah Jadi baru aku No song, ya aku. Nah, Oh, akan Itu kayak tambah. bikin hahaha eh itu itu itu mana mana itu itu nanti hilang nanti hilang nanti hilang ini nih situ hantunya tuh dia pindah-pindah terus ya terus jadi tidak ada lagi ada lagi eh atu jidannya diam jidannya di belakang layar serius so, gak sih itu kan hilang gini di mana dimana Supi, ya tuh, eh. tuh jidan diam dulu diam mulu. ayo duduk level enggak nele di dunianya nele versi dunia nyata Hahaha jelas lo lagi besar. Chu, hatu, chu, I might be firm. Kacau oh. dia hatu. Jadi katanya dia firm tuh apa sih bahasa Indonesia nya tapi juh. dia gak bakal bilang dia jahat, oke? Okay. Kita bakal. Chu. Apa ya? tuh dia makin kesana kesana terus. Chu, chu, chu. jahat atau baik tuh? gak tau tapi gak jahat sih katanya kata dia ya. jadi buitnya okay. ini bahasa apa sih gak tahu jadi tuh tuh dia makin ke pinggir ke pinggir terus tuh, tuh tuh tuh tuh yodh di pohon itu gak nyampe jin gak nyampe gak nyampe gak nyampe hantunya kan Joko. Tunggu. ini panjang i, I suppose many work oh, i think nip, nip, nip. i just need revenge shhh diem lu diem lu On the man who kill, Jadi ada laki-laki yang bunuh dia. Dia pizzetan apa sih? Itu produser, my first wish. Pokoknya dia, pokoknya begitu deh ceritanya. Semua dan sunset. Special message. Wait, wait, dia kemana? Wait, dia pemakaian setinggi, pemakaian setinggi. Oke, kamu yang giat cok. ia ya, menengahkan dengan suara apa bisikan itu oke kita coba yang Hah? ke facebook sumpah tadi kenal set set tahu tadi aku kena ya. Dicipatin sama siapa suka nggak tahu nih pas banget di HP. Itu. Salah, lihat nih. Dari itu lo uh, genteng. Tuh tuh, tuh. tahu tiba-tiba. Apa special message-nya kok hilang sih? Solo. Oh, dia masih ada. Dia tembus, tembus, tembus, tembus, tembus, tembus, <tut> tembus, tembus, tembus, tembus, tembus, tembus, tembus, tembus, tembus, tembus, tembus, di tembus, tembus, Katanya dia cuman ghost, dia tuh cuma Ya dia, dia terus apa entitinya dong? Dia tuh. Dia tuh. dia punya kerjaan nggak? Hmm. Enggak. Tangan aku uh, di situ tuh yang ada bekas telapak tangan. Aku di situ, bekas lapok tangan. di sini, aku di sini. Aku di sini, aku di sini. dong, kalo aku di sini. Aku di sini dong, kalo aku di sini. Aku di sini dong, kalo aku di sini. Aku di sini dong, kalo aku di di sini dong, kalo di yang lain kan, ini kita sudah bermasalah. Itu gula, gula, gula, gula, gula, ini udah gula, ah gula, gula, gula, gula, gula, gula, kan di mana sih coba kesini kesini ah, ayo tidak aja tuh Manjik, <laughs> Sumpah, tadi <aku> <laughs> serangan panik di mana terus ngapain sih kak ngapain tadi mau ya. kok gak ada ya kak apa aku Kamu boleh? Kamu mandi busuk. Masuk, masuk. Oh, iya. ayo iya, liat. Oh. Tidak, butak sekali, yes. yang dimakan. Eh, butek. butek. Ayo ah. Nah, aja. Yuk. tutup tutup ini. Nah. Oh. Oh. Oh, tuh oh. hatunya. Oh, Coba bolong. Gak, ya apa itu belum Ada. Ya. Kita tempat pemakaman okay. yang ini ya. Tempat makanan kecil. Ah. Tempat sepatu. Sepatu ini nih, ini pasukan di sini dia di tempat sepatu. Tuh. Di mana? Ya? Di situ. Nah, kekenya. Dapur. Ini. Ah. Sudah enggak. Oh, enggak ada sih kalau nah, bener, bener berarti cuma kotoran kamera ya? iya nah, dingin, aku masuk angin ya, nah, lalu di tekan saya tadi ya, malam-malam sak di tukar, yuk agak biat lu, dong Ya yuk, yuk, yuk, masing tadi, tadi awas, ah tadi, ah ah sekarang aplikasinya ya setelah setelah aku setelah tadi nemu tiga antu ya ternyata sangat-sangat buruk dan jelek pokoknya gak nemu lagi ya setelah aku masih pengen main, udah keliling rumah tadi, tapi gak nemu-nemu ya. Tadi, cobalah segitu aja, guys. Bye, subscribe.